Waspadai GBP/USD berpotensi terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan GBP US dibergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.36933 sampai 1.36596, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBP US dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.37761. Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.36596 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.36051. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212